Baik sahabat, untuk cara menghilangkan tanda online di WhatsApp, langkah pertama kita masuk ke aplikasi WhatsAppnya ya sahabat ya. Jika sudah masuk, kemudian kita pilih tanda titik tiga yang ada di sebelah kanan atas ya sahabat ya. Kemudian kita di sini pergi ke setelan sahabat ya. Jika sudah masuk ke menu setelan, kita masuk lagi ke menu akun sahabat. Ya, sudah masuk menu akun kemudian selanjutnya di sini kita pilih privasi ya sahabat ya nah sahabat di sini ada menu banyak sekali ya sahabat ya untuk menghilangkan tanda online di WhatsApp ini kita pilih menu terakhir dilihat sahabat nah di menu terakhir dilihat ini ada tiga ada tiga uh, pilihan ya sahabat ya di sini ada uh, semua orang kontak saya tidak ada sahabat nah untuk menghilangkan tanda onlinenya kita pilih saja di sini tidak ada ya sahabat ya agar tidak ada yang melihat ketika kita sedang online sahabat ya. Nah, sahabat untuk langkah selanjutnya untuk langkah selanjutnya yaitu kita matikan HP-nya sejenak ya sahabat ya. Kita matikan daya HP-nya sejenak. Kemudian kita nyalakan lagi sahabat untuk merefresh WhatsAppnya ya sahabat ya. Nah, sahabat itu dia cara menghilangkan tanda online di WhatsApp.